ada tujuan gara-gara gara enggak ngapain kan ngapain ngapain Oh, ini pitu ada di sini juga kita ada coba di Nah, lu dancok? Oh, hey. Oh, hey. baju nih. Ah, halus gitu kan. Dan Yeay. Hai, tenang tengkorak Gua masih belum punya nama buat lo Nama lu masih belum terlalu penting buat lo Nih dah, gua hiasin tuh Lu apaan? Oh f**k that, ada setan pisang orang melayang di sana Maksudnya teriak-teriak di telinga gua Pengang beli nggak gua, budek sebelah nanti Udah budek gua dengerinnya anak MANTUL KE KITA! MANTUL KE KITA! MANTUL KE KITA! MANTUL KE KITA! Mantul ke kita! Tambah keras, tambah keras ngomongnya Ketumbuhan sih di sini sih, layak bareng minta ampun dan ski. deket air pisan Dan bisa ngeliatin tripod Ya, air seger banget. Lu ngapain nengngin di sono, eh?